manusia di yang saya pikir ini putusan paling memanipulatif, memanipulasi, bukti fakta sidang. Kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Pemerintah, kejaksaan agung akan kasasi. Sejak 21 September 2022 tahun lalu, kasus gagal bayar kooperasi simpan pinjam Indo-Surya disidangkan di pengadilan negeri Jakarta Barat. Dua petinggi kooperasi Indo-Surya disaret ke kursi pesakitan. Henry Surya dan Jun Indria dijerat dengan Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan. Sejak awal, persidangan KSP Indo-Surya selalu menarik perhatian anggotanya. Ruang sidang selalu dipenuhi anggota yang sekaligus sebagai korban. Sayangnya, sejak sidang perdana hingga vonis dibacakan, terdakwa tidak sekalipun dihadirkan langsung di ruang sidang. Baik Henry Surya maupun Jun Indria selalu menghadiri persidangan secara online. Hingga akhirnya, sidang kasus ini berakhir anti-klimaks. Dua bulan lalu, 24 Januari 2023, kedua terdakwa difonis lepas oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun tidak merupakan tindak pidana, melainkan perkara perdata. Putusan Hakim jelas memicu geger anggota KSP indo -Surya sebab sejak tiga tahun terakhir anggota terus menuntut pengembalian dana simpanan, membuat pemerintah turut kebakaran jenggot. Pemerintah menyesalkan putusan majelis Hakim meski kasusnya sudah begitu gamblang, namun Hakim justru memfonis lepas dari tuntutan pidana 20 tahun hukuman. Dakwaannya sudah jelas pelanggaran undang-undang perbankan pasal 46 menghimpun dana dari masyarakat padahal dia bukan bank tanpa izin itu kan sudah jelas kemudian kalau dia mengatasnamakan koperasi 23.000 orang yang menggugat ini bukan anggota koperasi nyimpan uang di situ kan tidak boleh bisa juga masuk ke pencucian uang kan dakwanya dari itu tapi tetap bebas nah oleh sebab itu Pemerintah, Kejaksaan Agung akan kasasi. Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus deliktinya dan lokus deliktinya serta korbannya masih banyak. Geger kasus KSP Indosuria sebenarnya sudah menyeruak di tahun 2020 silam bermula dari gagal bayar, kepada 5.700 anggotanya di tahun 2019, ternyata kasusnya terus berlarut-larut. Kewajiban bayar KSP Indosuria kepada anggotanya sebesar 14,6 triliun rupiah. Namun sejak 24 Februari 2020, nasabah tidak bisa mencairkan dana simpanannya. Janji pembayaran dana anggota sempat disepakati pada Maret 2020, namun janji tinggal janji, angin surga yang dihembuskan sejak 3 tahun silam hingga kini tidak terrealisasi. Kasus KSP Indosuria menjadi skandal penipuan investasi terbesar di Indonesia, diduga koperasi ini telah merugikan 23 anggotanya dengan total dana simpanan Rp106 triliun. Rupiah. Dapat pensiunan 1M Weli Julita adalah satu di antara ribuan orang Yang dirugikan KSP Indosurya Sejak Juli tahun 2018 Warga Bekasi Jawa Barat ini Telah menempatkan dananya Rp 750 juta rupiah Dalam bentuk simpanan berjangka 12 bulan Uang yang berasal dari dana pensiunan suaminya Didepositokan di tahun 2018 dan 2019 Celakanya Baru dua kali perpanjangan masa simpanan berjangka, ia tidak bisa lagi menarik uangnya. Terus tenang tidak kita tidak mendapatkan keadilan sama sekali. Hakim tidak punya hati nurani. Dengan dibebaskannya Pak HS ini benar-benar mengecewakan. Sangat-sangat, sangat-sangat bikin kita semua sakit hati. Dimana dalam pengadilan itu semua kalau menurut saya dagelan, pengadilan dagelan. Semacam sinetron yang sudah dibuat, jadi karena ketika sidang pun PHS ini sangat diistimewakan Dengan tidak pernah hadir di persidangan selalu melalui online Hanya sekali dia hadir itu pun karena e, diminta jaksa dan itu pun dijadikan masalah Hakim tidak setuju dan PH-nya pun tidak setuju, PH PHS Ketika kejadian ini kami juga bingung, sebagai korban benar-benar bingung Kenapa tidak bisa terekspos dengan nilai yang tidak cukup besar, tidak kecil, 106T? Bisa seakan-akan berita ini semuanya tenggelam gitu. Padahal kita tahu yang uang kecil-kecil aja, seperti kasusnya misalkan Senturi, 6T saja sudah meledak. Masyarakat semua tahu. Kalau ini semua, hampir masyarakat menurut saya tidak ada yang tahu. Kuat diduga gagal bayar terhadap anggota KSP Indo Surya bukan sebuah kelalaian ataupun akibat resiko investasi. Sebaliknya, diduga dipicu skenario manajemen dan pemilik Indosurya untuk menguras rekening koperasi Indosurya. Pak ini orang yang tiap kali datang berkunjung ke saya untuk supaya saya nemat di dana di Indosurya. Nah karena saya bertanya tuh sama dia, apakah Surya aman? Beliau ngundang Pak Surya untuk undang kita orang. Tiba-tiba, saya kan biasa di pick up tuh, antar jemput terus. Tiba-tiba pada tanggal 17 Februari, hari Senin, saya kan nggak mengupdate data. Karena saya sangat percaya dong dengan orang yang paling berkuasa di Indo-Surya sudah menjelaskan bahwa dana saya aman, ya saya nggak pernah update data. Nah, saya nggak tahu bahwa pada tanggal 14 Februari, Indo-Surya udah gagal bayar. Tan Tanuwira juga termasuk salah satu kreditur jumbo di Indo-Surya. Bersama dengan keluarga besarnya, Tan, menempatkan dana simpanan 20 miliar rupiah. Sebenarnya sudah pernah dibisiki Suatu saat Indosurya akan bermasalah Namun informasi itu ditepis oleh bos Indosurya Yang berkunjung ke tempat usahanya Pengusaha di Pasar Tanah Abang ini menduga Manajemen sudah merencanakan rapi Aksi penipuan dan penggelapannya Ia pun melaporkan kasusnya Ke Bareskrim Polri pada Agustus 2020 Bapaknya datang meyakinkan Si ownernya Indo Surya itu datang ke tempat saya ngobrol. Dia bilang gini gini gini, kamu aman taruh di tempat Indo Surya karena Indo Surya ini banyak perusahaannya berapa PT dia punya ini ini ini ini. Jadi kamu tenang katanya. Meski mengusung bendera kooperasi simpan pinjam, anehnya KSP Indo Surya justru merekrut petugas marketing dari bank-bank swasta marketing inilah yang kemudian menggiring pelanggannya hijrah ke Indo Surya. Misalkan kayak saya nih. Saya di bank sebelumnya saya udah punya portofolio sekian, saya punya database nasabah sekian. Otomatis waktu saya pindah, saya juga telepon telepon nasabah atau minta bantuan nasabah untuk ikut masukin dananya ke Indo Surya. Ya, nasabah tuh taunya mungkin ya rata-rata sih seperti itu. Jadi Uh, ya mungkin ini triknya si Henry Surya juga kalian rekrut kita-kita orang Bang supaya kan kita udah punya uh, nasabah jadi gampang aja buat ambil nasabah dari database kami sebelumnya keliling sidang di hampir seluruh Indonesia ini, aneh satu nih aneh, dan ada apa di balik itu keadilankah tidak kebenaran kah? tidak kok bisa berkesimpulan perdata, dokumen yang disajikan tidak didukung pembuktian di persidangan masa dia berkesimpulan bahwa kooperasi itu adalah sah adanya, sah sebagaimana yang di, di ditunjukkan oleh penasihat hukum. Kooperasi itu diawali dari ketidakabsahnya pendaftarannya, ketidakabsahnya pendiriannya, karena mulanya berdiri kooperasi itu adalah lanjutan daripada bisnisnya yang disebut NTN. Penuntut umum meyakini kooperasi Indosuria hanyalah kedok untuk menyembunyikan wajah asli dari perusahaan pembiayaan Indosuria Inti Finance, KSP Indosuria hanya dijadikan mesin pencari uang untuk meraup dana masyarakat. Begitu dana terkumpul, akhirnya digerogoti dan dipindahkan ke rekening 30 perusahaan lain yang terafiliasi dengan grup Indo Surya. Total dana yang dipindahkan dari rekening koperasi senilai 10,5 triliun rupiah. Marketing dana yang diambil masuk ke perusahaan cangkang sebanyak 26. Dicuci di situ baru masuk ke perusahaan yang disebut PT San. Oleh San yang dia miliki sendiri, dia kelola sendiri, uang itu dibeli aset-aset. Aset itulah yang dikelola menjadi aset hasil dari uang uh, mar, uh, apa? himpunan dana tadi. Apa yang dijanjikan mereka masyarakat tertarik? Dia menghimpun dana, dia membeli aset itu dengan cara menghimpun dana. Lalu dia beli, dia janjikan akan mendapatkan bunga 8% sampai 12%. Pada saat itu bunga bank paling 3% sampai persen. Nah orang kan tertarik. Jadi itu bukan kooperasi. Namun pendapat jaksa penuntut umum dibantah oleh kuasa hukum Henry Surya. KPU itu uh, dikabulkan hingga kemudian lahirlah putusan homologasi bulan Juli tahun 2020 ketika dia lahir uh, putusan homologasi maka dia sudah masuk dalam ranah perdata artinya apa artinya bahwa Henry Surya atau KSP wajib hukumnya untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban perdata terhadap semua anggota yang telah ada di dalam uh, daftar PKPU itu dilakukan dan sudah mengeluarkan pembayaran sampai 2,6 triliun. Jadi artinya memang ini berjalan. Tiga tahun sudah, ribuan anggota KSP Indosuria menunggu kepastian pembayaran dan pengembalian dana simpanannya. Dinyatakan gagal bayar sejak Februari 2020. Namun ternyata dana mereka diumbar sana-sini oleh bos Indosuria. Layakkah para pengemplang dana simpanan masyarakat ini lolos dari jerat hukum? Fonis lepas bos KSP Indosuria ibarat bom yang sudah meledak, bisa menjadi presiden buruk bagi jaminan keamanan dana masyarakat dana simpanan di obok-obok pemilik lembaga jasa keuangan tanpa anggota bisa berbuat apa-apa. Saya menduga eh, pihak dari eh, Indo Surya terutama Henry Surya juga sudah apa namanya? men-setting eh, apa men-setting keadaan di situ ya. Jadi banyak para pendukung mereka juga yang mengharapkan eh, proposal perdamaian itu dikabulkan. Ber-efek domino gagal bayar koperasi kepada anggota, menjamur menjadi fenomena. Satu persatu KSP digugat pailit oleh anggotanya sendiri menjadi alarm penanda darurat koperasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebut, pengawasan atas produk jasa keuangan masih lemah. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah asabri jiwa seraya, 17 triliun, 23 triliun, ada lagi Hindu Surya, ada lagi Wanakarta. Arta yang nangis itu rakyat. Rakyat itu hanya minta satu sebetulnya, duit saya balik. Hati-hati, semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat, setidaknya ada 12 kooperasi simpan pinjam terindikasi tindak pidana pencucian uang. Nilai transaksinya mencapai 500 triliun rupiah. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK menyebut, dana KSP Indosuria mengalir ke negara-negara tax haven. PPATK menengarai, Asal dana yang ditransaksikan bersumber dari dana simpanan anggota. Kita identifikasi uh, kurang lebih sekitar 40 uh, uh, lebih perusahaan afiliasi ya terkait dengan uh, KSP ini. Dan perorangannya juga uh, lumayan banyak. Dan uh, kita bahkan tracing sampai pembelian aset apa aja, lari ke negara mana saja, itu kita tracing. Kemana saja itu kalau ke negara itu lebih dari 10 negara dengan jumlah kurang lebih satu setengah triliun lebih itu ada yang untuk pembelian aset di luar negeri untuk uh, beliak untuk properti dan sebagainya kalau uh, indikasi dari PPATK memang adanya uh, penggelapan gitu ya karena memang dana dari nasabah selain ini kan uh, uh, pola pencucian uangnya dan pola tindak pidana asalnya adalah money game. Artinya, memang ada uang dari nasabah yang masuk untuk membayarkan nasabah yang lebih dulu, karena ini kan tawaran return-nya kan uh, lumayan gitu kan, sampai persen. Jadi, memang ada yang ke nasabah, Nah, ada memang yang ke perusahaan afiliasi, ada yang ke perorangan. Nah, ini juga dinikmati nanti, ada kita uh, tracing untuk pembelian aset, kita tracing, oh, ada yang ke luar negeri dan sebagainya. Henry Surya dan komplotannya diduga membeli beberapa aset berupa properti di beberapa daerah. Salah satunya di kompleks Citra Majaraya, tepatnya di Ruko Greenland, Tangerang, Banten. Di sini saja PT San International Capital membeli sebanyak 36 unit ruko. Sedangkan di tempat lainnya, tepatnya di kawasan Pasar Tanah Abang, PT San International Capital membeli sebanyak 37 unit kios. Setidaknya terdapat sebanyak 433 unit yang diborong atas nama PT San International Capital. Pembelian aset properti tidak hanya atas nama perusahaan, namun juga atas nama Henry Surya langsung. Di kompleks Sedayu City Kelapa Gading, Jakarta Utara, Henry Surya telah membeli 40 unit ruko. Harga beli ruko ini antara 5,7 hingga 6,1 miliar rupiah per unitnya. Di Sedayu City Kelapa Gading Jakarta Utara, ternyata Henry Surya telah membeli aset sebanyak 40 unit ruko dengan total keseluruhan mencapai 230 miliar rupiah. Dari data yang kami miliki bahwa memang tidak hanya di sini aset Henry Surya berada di 9 lokasi lainnya dengan total mencapai 72 unit. Selain itu, ini semua hanya aset yang berada di Indonesia, belum termasuk aset-aset yang berada di luar negeri. Diduga aset-aset properti ini merupakan bagian dari praktik pencucian uang dan juga tindak pidana kejahatan perbankan yang dilakukan oleh Henry Surya dan komplotannya. Pengamat koperasi menilai Rendahnya pemahaman publik tentang koperasi ditambah bobroknya fungsi pengawasan, membuat momok koperasi bermasalah makin menjadi-jadi. Menteri di sini ya, menteri berhak untuk melihat, mengawasi, ya kan. Dan yang terakhir juga di situ mereka harus melaporkan setiap tahunnya kegiatan itu, keuangannya, kepada Kementerian Koperasi. Nah kalau seperti itu kan sebenarnya dari tahun 95 sudah ada aturannya. Tetapi kembali lagi, suatu aturan tidak akan bi bisa berjalan apabila sistemnya tidak dibangun. KSP Indosurya terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM sejak 2012. Sepanjang 20 tahun berdiri, Koperasi ini baru mengadakan rapat anggota tahunan saat terbelit gagal bayar di tahun 2020. Deputi Bidang Perkooperasian Ahmad Zabadi beralasan kewalahan mengawasi 127.000 kooperasi yang ada saat ini. Kalau dia menjalankan praktek kooperasi yang benar, yaitu melayani dari, oleh, dan untuk anggota, ini eh, insya Allah tidak akan seperti yang sekarang kita ketahui, ya kita ikuti berarti sejak saat itu Kemenkop tidak melihat kecurigaan itu? Kita sudah ketahui tahun 2018 dari data informasi yang saya dapatkan gitu ya. 2018 mereka sudah melakukan pemeriksaan khusus dan diketahui mereka telah melakukan praktek yang menyimpang sehingga kemudian diberikan apa namanya sanksi yang disebut Tegoran. teguran tertulis, ya. Dan, tapi sebenarnya sanksinya kan hanya bersifat administratif. apa? Undang-Undang 25 atau 92 ini tidak memberikan atau tidak mengatur tentang penerapan sanksi. Pemantauan, pengawasan pelaksanaan tugas, hingga penyusunan norma, standar, dan prosedur kooperasi menjadi tanggung jawab kementerian. Namun faktanya di lapangan. Lagi-lagi, kasus banggelap Gelap berkedoh kooperasi terus bermunculan dan bergerilya mencari mangsa. Negara harus hadir menjamin keamanan penempatan dana masyarakat. Tegas menjerat penjahat perbankan Kakap yang berlindung di balik topeng koperasi Lalai sedikit saja fungsi pengawasan, ratusan triliun dana anggota koperasi bisa raib digerogoti tikus-tikus investasi.